Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama baru di Welcome Back My Channel Ini ya udah lama banget nih, gue nggak bikin konten lagi Banyak yang bertanya bang kontennya pokoknya ini Nah, kemarin gue sempet udah bikin video Gue enggak di Instagram mengenai tentang edukasi, tentang sekolah Kesehatan mental dan yang lain-lainnya. Kebetulan kali ini gue punya tamu dan bisa dibilang dia pakar. Gue nggak tahu pakar apa ini. dengan ibu siapa. Halo semuanya, gue Tika. Ya, ini kita ngobrol santai aja ya mungkin ya. Ngobrol santai aja. Nanti ke sharing aja. Gue Tika dari ketua relawan teman ibu kawan anak Nusantara nih. Okay. Jadi <laughs> taruh ada sedikit pembahasan mengenai edukasi di sini Jadi ya kalau nonton jangan di skip-skip dah <laughs> Ika gimana kabarnya? Kabar baik, kabar Rudi gimana? Alhamdulillah wakafiat ya. <laughs> Sehat-sehat ya Kegiatan apa nih? Kegiatan masih sama, masih di bidang pendidikan aja nih masih Khususnya bersama. di homeschooling dan di puspaga pusat kegiatan eh pusat pembelajaran keluarga udah cuma itu aja puspaga puspaga kota Tangerang Selatan kota Tangerang iya. Selatan berarti kesibukannya di dunia pendidikan ini iya betul hmm. pendidikan keluarga sama pendidikan non formal khususnya nah. Hanya itu nah ini yang gua sebenarnya agak sedikit penasaran sih bukan penasaran emang pengetahuan umum gua kurang luas nih kurang, kurang luas nih <laughs> kita sambil belajar aja belajar aja, sama sama. aja. Uh. Nih. homeschooling yang dimaksud homeschooling tuh apa sih gitu hmm, yeah. apa yang gimana gitu apa yang membedakan antara homeschooling ini sama sekolah-sekolah uh, formal ya yang bilang, hmm. ya, sekolah umum gitu ya, perbedaannya apa sih gitu. ya yeah, sebenarnya sih kalau orang pasti dengar kata homeschooling kan lebih ke oh lu sekolahnya di rumah ya gitu oh uh, teman-teman misalnya soalnya di rumah atau sekolah yang didatemin guru itu ke rumah sebenarnya tergantung programnya oh, itu ya. kalau homeschooling sih lebih ke apa ya yang berperan itu lebih banyak orang tua yang hmm. mengontrol dan mengawasi uh, apa proses pendidikan itu hmm. uh, terus kalau homeschooling itu kan juga uh, apa sih namanya lembaga ya suatu program gitu program hmm. yang ada di PKBM pusat kegiatan belajar masyarakat itu biasanya Uh, usianya tuh dari usia-usia sekolah, dari SD, umur 7 tahun, itu mulai dari kelas 1 SD, itu hmm. sampai SMA itu umur 17 ya. 17, 17 tahun tuh, kelas 3 SMA gitu. Oh. Jadi kenapa dinamakan homeschooling pada awal-awalnya ya memang awal-awal dulu tuh kegiatannya belajarin memang di rumah gitu. Oh. Tapi seiring berjalannya waktu kan program yang diambil kan banyak tuh. Yeah. Ya kan ada yang muridnya Tetap mau belajar ke sekolah gitu, oh, tetap gitu. belajar ke sekolah, ada gurunya, ada teman-temannya juga gitu. Oh, berarti sekarang ini maksudnya lebih ke apa sih namanya, lebih seperti kayak umum gitu ya, mm -hmm, karena keumuman. mereka mau gitu keluar untuk bertemu dengan teman-temannya walaupun yeah. sistemnya tetap homeschooling gitu. Iya, yeah, betul. Nah, biasanya itu satu kelas itu beberapa ada berapa siswa gitu. Iya biasanya sih ya kalau umumnya itu homeschooling kan nggak uh, banyak-banyak anak gitu ya mm. kalau di dalam kelas Umumnya sih dari 1 sampai 5 anak atau mm. 5 sampai 10 gitu tergantung uh, kapasitas kelasnya gitu mm. Terus juga kalau homeschooling kan dia lebih ke apa ya lebih ke fleksibel soal waktunya terus pendekatan psikologis ke anaknya juga dapet, hmm. gitu, jadi istilahnya nggak menghabiskan waktu banyak-banyak di sekolah, tapi dia juga ada kegiatan pengembangan lain gitu setelah selesai sekolah gitu. Hmm. Itu sih. Yang jadi <laughs> agak dibilang sensitif kayak sih <laughs> nggak, pertanyaannya nggak sensitif, ini umum aja, umum aja, umum wajar, ya? umum wajar. Umum maksudnya umum orang bertanya ini kenapa sih harus homeschooling gitu? Hmm, Memang. Benar. Kenapa dia nggak umum gitu? Kan banyak banget nih yang bertanya seperti itu hmm. mengenai bukan gue bilang bukan pelaku ya, tapi memang hmm. dia minat homeschooling entah dari siswanya atau dari orang tuanya. Kenapa sih gitu harus homeschooling apa hmm. gitu? Iya biasanya sih kalau yang udah berjalan gitu kebanyakan tuh orang tua tuh yang pertama dia support gitu ke anaknya hmm. e, dan orang tua kan biasanya udah mengenal ini minat sama bakat anaknya ini kemana? gitu, hmm, jadi uh, ketika udah mengetahui minat dan bakat anaknya ini kemana dan hmm. harus apa kebanyakan mereka tuh punya pilihan sendiri, oh kenapa di home homeschooling aja gitu, supaya anak ini bisa memaksimalkan bakatnya juga hmm. gitu, kelebihan-kelebihan jadi -kelebihan ya apa sih gitu, jadi nggak tanpa harus menghabiskan jam lama-lama di sekolah gitu, misalnya oh, gitu. lebih dari 6 jam 6 gitu, jam, misalnya betul. sekolah untuk apa jika misalnya homeschooling itu cuman Dua jam misalnya sekolah dua jam atau hmm. paling lama itu empat jam sih di sekolah setelah itu selesai homeschooling baru dia bisa ngambil les lagi gitu oh. bahkan mungkin bisa ngambil kursus lain gitu hmm. lebih ke bahasa juga ada ngambil kursus ke bakat kayak misalnya renang apa-apa aja deh gitu yang menunjang lebih ke pengembangan anak gitu. Oh, gitu terus ada juga yang kedua itu masalah kesehatan biasanya mm -hmm. ada juga anak itu yang istilahnya yang gak bisa mengikuti pelajaran di sekolah formal iya, tetap dengan alasan kesehatan makanya dia tetap gak mau ninggalin sekolah nih oh, itu iya, iya, adalah bener -bener homeschooling, homeschooling gitu, gitu. Walaupun, jadi kesehatan memang gak uh, bukan buat pantangan atau misalnya iya. uh, menjadi halangan dia untuk belajar gitu ya jadi dengan homeschooling ini jadi Oke okay lah, lo punya masalah apa? Lo punya masalah apa? Bisa kok, gitu iya betul, hmm. karena kan di homeschooling ini kan juga apa? Selain dapat, apa selain pelajaran juga nggak ketinggalan ya? Karena hmm. tetap pakai kurikulum yang berlaku saat ini hmm. untuk kurikulum sih sama ya, kayak di sekolah formal yang membedakan itu pendekatannya gitu. Hmm. Jadi ada yang misalnya tadi ya, karena minat bakatnya udah terdeteksi dini gitu hmm. sama apa keperluan lain yang bisa kesehatan, hmm. bentuknya lain-lain itu itu juga kita ada layanan psikologisnya yang lebih ke apa ya bener-bener kita ini mengkawal banget gitu oh, iya. siswa bener-bener membimbing gitu jadi kita selama ngajar itu gak cuma selesai ngajar terus pulang terus selesai ngajar terus sudahan gitu jadi Tetap, kita tuh memposisikan siswa kita tuh ya, kayak teman kita gitu ya, kita saling support. Betul, gitu. itu sih yang jadi yang membuat, membuat mereka uh. bagaimanapun, senyaman mungkin ada di situ gitu. Iya, betul. Tetap jadi ada bukan di situ. berarti, oh ini tempat belajar gitu, tapi lebih hmm. ke bisa menjadi tempat bermain, yeah, bisa tempat betul. dia untuk sharing, apapun yang terjadi sama dia gitu. Iya, betul, uh. tempatnya sih kayak rumah kedua mungkin rumah ya, kedua. gitu, rumah kedua. Setelah rumah pribadi, ya, mungkin mm -hmm. karena kan setiap anak-anak uh, ini kan punya kelebihan, mm -hmm. punya kekurangan masing-masing yang dia tuh perlu wadah, gitu kan, yeah, wadah uh, atau lingkaran yang benar-benar bisa mendukung si anak ini gitu. Kira-kira uh, bakalan gimana ya gitu untuk uh, apa sosialisasinya juga nggak ketinggalan gitu. Nah, benar. Punya benar. banyak teman, apalagi kan sekarang di medsos nih ya kan. Hmm, Kita bisa belajar itu dari mana aja, bisa lewat Zoom misalnya, di suatu perkumpulan ya atau Baik. organisasi apa. Atau dari sekolah mana mungkin ngadain webinar, webinar itu kan bisa gratis kan? Sekarang cuma nyebarin link aja, itu kita bisa join tuh dari situ tuh. Iya, betul. Jadi enggak hanya di kelas aja gitu, belajar enggak hanya di rumah gitu, tapi lebih ke apa ya? Kita harus roadshow mana mana gitu, istri belajarnya gitu bisa, bisa. So, terhasil, saya, saya kan gini, gua kan lihat kayak gitu kan ya istilahnya uskuling, ya lu paham lah sinetron sinetron kayak gitu, Ibu ya, nontonnya kan itu <laughs> sinetron ya laki. anak pejabat, anak pengusaha, dah homeschooling aja yang nggak usah kemana-mana gitu, maksudnya kan ngeliat gitu, Dan berarti kan yang uh, karena gua ngeliat sepintas gitu, ya gua berpikir, aduh itu nanti uh, psikologis dia gimana ya? Dia gak punya teman, tapi jadi gue gak introfit atau gimana kan gue jadi yeah, berpikir seperti itu okay, Makanya yeah. dengan penjelasan bahwa homeschooling itu uh, dulu kan sempet di rumah-rumah mm -hmm. rumah, gitu. Sekarang mm -hmm. ada di satu yeah. tempat gitu, yeah. seperti sekolah gitu semuanya so, mm -hmm. Berarti oh, ada interaksi gitu. yeah. mereka sama temennya gitu oh, Tetep ada interaksi tetap ada juga Tetep ada gitu. uh, Tapi uh, gini mungkin ya kakak uh, agak ini menyampet isu-isu uh, yang berkembang di masyarakat ini kan uh, mungkin bukan salah sekolahnya juga mungkin mm -hmm. gue lebih memilih ini adalah faktor lingkungan juga berpengaruh sih mm -hmm. gitu apalagi di dunia pendidikan tentang permasalahan bullying mm -hmm. Iya, itu ada bullying ya? <laughs> iya, itu jadi <laughs> gimana gitu? gua kan sebagai lo yang di sekolah gitu, sebagai tenaga pengajar gitu hmm. tentang permasalahan ini gimana sih gitu? Pak sudut pandang lo itu seperti apa gitu, tentang masalah bullying anaknya hmm. gitu. Iya, kalau kita bicara tentang bullying itu kan sebenarnya banyak aspek gitu ya, banyak hmm. faktor gitu yang menjadikan itu jadi kayak gitu gitu. Simpelnya gini. Sekarang kan informasi bebas ya diakses yeah, lewat mana aja, lewat handphone, lewat uh, internet yang non-stop Itu mm. kan kadang-kadang kan tayangan-tayangan kekerasan itu kan tiba-tiba nongol tuh di yeah, uh, beranda gitu Tanpa ada filternya gitu, mm. walaupun di handphone udah kita setting kan untuk uh, filter untuk gak membuka konten-konten yang berbau kekerasan, Sarah yeah. atau Asusila mungkin ya yeah. Karena anak-anak ini kan jauh lebih pinter dong ketimbang betul. orang tuanya, yeah, kan, ketimbang benar, benar, gurunya, benar. jadi itu kadang yang apa yang mereka tonton dan apa yang mereka apa ucapkan itu kan kadang mereka belum ngerti maksud dan tujuannya Terus tiba-tiba, uh, apa namanya, di sekolah mungkin ya hmm. uh, Mereka kan interaksi kan cuma sama teman nah, ya, gitu. nah Istilahnya kan anak-anak ini kan dalam masa pertumbuhan ya, usia SD, hmm. terus SMP itu masuk masa remaja SMA, istilahnya remaja tingkat akhir, cuma yeah. mahasiswa itu lagi senengnya kayak apa coba-coba lah Mencari jati diri, hmm, men mencari jati diri gitu. maksudnya mencari jati diri ini kan enggak selamanya, teman-teman nih dapat apa ya, dapat edukasi yang semestinya gitu. Itu makanya hmm. mereka kayak apa ya, butuh wadah khusus sih sebenarnya ya. biar bully itu enggak terjadi gitu. Kebanyakan ya. sih hanya meniru meniru dari konten tanpa menyaring gitu, hmm. tanpa mengambil sisi baiknya. Yaitu sebenarnya kita nggak bisa nyalain ya dari. Uh, satu sisi kayak sekolahnya aja, dan ya, orang betul. tuanya Bahkan uh, Better sih kayaknya kita lebih ke apa ya uh, Apa namanya, saling koreksi gitu masuk ya, gitu Antara uh, gue nih sebagai guru apa sih uh, tantangannya gitu hmm. Untuk apa biar hal ini tuh biar nggak terjadi gitu Aduh. Kebanyakan kita nih nggak terus terang aja selesai ngajar kebanyakan pulang main pulang pulang aja gitu jadi nggak ada kedekatan apa ya kedekatan emosional gitu ya, sama betul. murid kita sendiri itu nggak menganggap dia sebagai teman jadi lebih ke atasan bawahan lah ya kayak ya, sama uh, murid bukan ke teman ini nah ini yang harus uh, apa ya jadi PR bareng nih ya. dan sebagai orang tua mungkin kita juga harus uh, apa ya evaluasi lah ya artinya kita juga nggak menyalahkan kan orang tua ada kesibukan kan juga apa namanya mencari apa sih namanya mencari rezeki kan untuk anak terus ya, juga sekolah mm -hmm. tapi kita di satu sisi pernah nggak sih berpikir anak-anak kita nih gimana gitu di sekolah tuh gimana ya temennya siapa aja terus apa yang dia tonton dan apa yang dia baca mungkin kan sekarang baca medianya banyak tuh gak hanya lewat buku tapi bisa lewat PDF juga atau mm. bisa lewat ya sumber-sumber lain itu kita harus gimana nih gitu jadi homeschooling atau sekolah alternatif dan sekolah pilihan itu kan nggak bisa kayak cuman tanggung jawab sekolah aja gitu. Jadi mm -hmm. antara segitiga emas nih mm -hmm. antara guru, orang tua sama sekolah itu harus betul-betul sinergis gitu. Ini anak kita apa kita titipkan di sekolah, fungsinya untuk apa terus tujuannya gimana gitu. Jadi oh, iya, gitu. istilahnya harus ada kolaborasi gitu yang bener-bener mm -hmm. tepat gitu. Jangan ketika udah kejadian ini rame-rame nih viral gitu kan aduh panik ini gimana nih lapor polisi atau gimana itu ya ya mungkin apa ya perlu apa sih namanya perlu dilurusin juga oh, ya, serta, bahwa nggak semuanya itu bisa lari ke ke aparat yang berwajib juga gitu hmm. kita lebih banyak uh, introspeksi dari dalam sih ya, uh, gitu kita sebagai guru atau sebagai tutor itu kelebihan dan kekurangan kita apa gitu atau jangan-jangan dari kita sendiri nih abai gitu kan kayak hmm. ayo udahlah udah waktunya jam pulang gue udah selesai digaji pulang gitu istilahnya hmm. gitu ya, situ sih <laughs> yang marah, iya, milih-milih itu. Buli itu. <laughs> Tapi mungkin situ. juga karena ini kali ya apa perbedaan homeschooling sama formal homeschooling ya. kan uh, mohon maaf nih kan uh, maksudnya uh, siswanya itu bisa terhitung lah hmm. karena jumlahnya tidak terlalu banyak gitu. Lagi kan kalau ini yang sekolah formal kan yeah. dari A sampai E gitu kan kelas yeah. satunya, kelas dua nya, kelas nya gitu dengan karakter yang berbeda-beda gitu. Uh -huh. Eh terkadang kan ya jujur aja gitu. Uh -huh. Gue pernah itu sama guru juga pernah ke kesini uh -huh. temen gue juga dia jadi guru di sekolah formal guru SMK uh -huh. dan juga sama bercerita kayak lu gitu dia uh -huh. cara mengatasinya, lu cara mengatasinya gimana? Gua pendekatan bang jadi gua nggak mau lihat siswa itu sebagai orang lain bagi gua ibu. pokoknya lu anggap gua itu apa? Luah. Kita nongkrong bareng, kita ini bareng. Jadi dia cara mengatasinya itu hal-hal segitu. Dan dia juga sama bercerita juga permasalahan kayak misalnya bullying terus mm. permasalahan kayak misalnya dia yang berkembang di masyarakat kayak gitu kayak uh, tawuran, mm. yang lain-lain gitu. Dia juga mengikuti gitu aktif dalam kegiatan, ini siswa gue sebenarnya di luar ngapain aja gue bagus sih, gue juga sharing sama dia makanya pas nih gue pernah sharing sama dia yang sekolah formal sekarang gue sharing dengan lu yang homeschooling gitu oh, iya, iya. jadi emang bener ada persamaan isu-isu seperti itu, yang kalau misalnya buat konten nih, gue mohon maaf banget nih ya gue gak menyalahkan konten kreator yang lain, gue mohon maaf banget nih gue gak mau saling menjatuhkan satu sama lain, tapi gue tau lu mengedukasi tentang masalah kekerasan itu bagus konten lu bagus tapi ranahnya kalau bisa menurut gue lu jangan ceritain tentang masalah tawurannya lu bercerita tentang nih gue tawuran akibatnya seperti ini jangan lu menceritakan tentang oh gue dulu tawuran begini gue kemarin begini, gini gini jadi akhirnya yang di perkembangan di anak itu yang dilihat cuma sepotong Oh dia tawuran nih, tenar dapat nama seperti itu yang gue lihat dari konten-konten yang seperti cerita gitu. Gue nggak menjatuhkan konten kreator lain tapi mungkin ini uh, kembali lagi ke audiensnya. Tapi di anak-anak ternyata mereka menyalahgunakan yang lain karena mereka tidak memahami isi edukasi tersebut. Tapi dia cuma ngelihat narasinya aja <laughs> seperti itu. Ini sih yang gue lihat gitu. Tapi kalau untuk Peraturan sendiri apakah sama peraturan dari misalnya Kementerian Pendidikan atau apa tentang homeschooling sama sekolah formal itu sama dari peraturannya? Iya. Yeah kalau bicara tentang peraturan sih mungkin ngeliatnya simpel aja ya mungkin biar sambil masyarakat juga tahu gitu kalau sebenarnya kan sistem pendidikan di Indonesia kan ada tiga tuh formal, nonformal sama informal kalau formalnya kayak sekolah negeri swasta gitu. negeri apa, sekolah yang negeri swasta gitu kan hmm. untuk non formalnya kayak homeschooling setingkat PKBM kalau dulu mah namanya kejar paket sama informal itu kayak lembaga kursus atau kayak mantis ta'lim, nah, itu, itu juga termasuknya Pendidikan informal gitu, cuman kalau dari segi peraturan kan, itu juga setiap tahun kan pasti berubah kan. Setiap periode itu pasti hmm. ada perubahan demi perubahan. Itu tetap untuk skema kurikulum nasional, yaitu antara formal, nonformal, dan informal itu sama yang membedakan hanya standarisasinya aja. Nah, standarisasi. e, e, Sebenarnya itu turunan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan turunannya itu banyak. Apalagi hmm. sekarang kita udah lewat kan kemarin tuh kurikulum K13 sekarang udah ganti lagi sama kurikulum merdeka nih yang lagi di apa yang lagi dimulai diterapin untuk tahun ajaran baru ini di setiap setiap sekolah gitu. Ini lepas dari gagasan menteri terbaik kita. <boro> <G Dedasih> yang kita juga istilahnya tetap apa sih namanya? berinovasi itu. Iya, vague. menteri Nadi Makarim. Iya. <betul> terima kasih sudah menghijaukan Jabodetabek. Hijau semua semuanya Menghijaukan Jabodetabek <laughs> ya, ya aplikasi <laughs> ya, ya, ya. Kalau untuk uh. ini nih uh, Mungkin agak sensitif kalau ini hmm. Karena kita berbicara masalah materi Iya masalah <laughs> materi Kalau untuk biayanya itu sendiri Gimana sih lebih mahal atau gimana Oh iya kalau biaya sih biasanya Kalau homeschooling atau PKBM Itu kan dia uh, apa namanya tergantung lembaga pendidikannya gitu, hmm. misalnya lembaganya itu apa siapa dan di mana gitu, istilahnya gue nggak akan nyebut merek lah di sini gitu, yeah. hmm. tergantung sih biayanya tuh variatif ya, tergantung dari layanan yang mereka ambil gitu, kalau misalnya di masuk itu juga ada kayak layanan psikologis untuk siswa. Berarti kan ada psikolognya tuh, mm. yang betul-betul apa e, memantau perkembangan dia tuh yeah. dari mulai daftar masuk sekolah, prosesnya gimana, bahkan sampai lulus itu mungkin ada rate tertentunya gitu. Mm. Tapi ada juga yang mereka nggak mau ngambil layanan psikologisnya, cuman mengejar dari sisi akademisnya aja. Jadi itu jadi itu namanya paket belajar gitu. Biasanya sih disesuaikan sama lembaganya gitu, misalnya oh, okay. tergantung lembaganya ada di posisinya di mana apakah Jabodetabekah, atau di apa lebih ke menjual jasanya di apa gitu, jadi beda-beda hitungannya hmm, gitu. sih masih terjangkau ya masih terjangkau masih terjangkau, masih terjangkau. nah iya anak gua juga masih kecil kali masuk di nomor sekolah ini baru 3 tahun 3 tahun udah masuk kelompok bermain nih, harusnya nih sebentar ya. lagi kan enggak, kalau gue udah majar gue enggak usah <laughs> <laughs> <laughs> Nah ini kan kalau, oh, yang harus diperhatikan nih ya, sebagai apa sih, mungkin gue juga sebagai orang tua nih gitu. mm. Tapi kan lo yang baru bicara masalah schooling hmm. sudah ketemu dengan orang tua dan anak Hal-hal kan. mm. yang diperhati, bener-bener perlu diperhatikan dan tantangannya di generasi kayak gini itu Apa sih gitu dari orang tua ini gitu Apalagi ya mohon, kita generasi ini makin lama makin maju gitu era informatika makin Betul. maju ya. tapi kebanyakan makin maju eranya makin mundur pemikirannya ya, makin gitu mundur. nah itu tanda akan terberatnya kan itu pasti menangani iya, iya. itu gimana itu oh, iya. dari sudut pandang lu gitu. tuh dari sudut pandang gue pribadi sih kita maksudnya mau terlepas kita sebagai orang tua ya. sebagai guru pengelola sekolah sekalipun atau yang punya sekolahan sekalipun gitu kita mm -hmm jangan pernah berhenti untuk belajar, apalagi menutup informasi gitu, karena kan arus informasi itu kan deras gitu ya, ya Cepat banget dinamikanya hmm. dan kita harus tetap memantau perkembangan yang ada serta kita harus cepat nih belajar hal, hal barunya gitu, apalagi ditambah sama uh, apa namanya kurikulum yang terbaru ini ya, bener-bener peran orang tua tuh dibutuhin banget gitu untuk mengkawal minat dan bakat anak gitu, jadi istilahnya sebagai orang tua tuh sekarang ya untuk orang tua masa kini itu udah nggak lagi kayak misalnya ah gue nitipin anak gue nih di tempat A di tempat B entar keluarnya harus jadi pinter ya harus nilai bagus ya gitu itu apa ya harus paradigma yang harus kita lurusin gitu iya sih, jadi iya benar. jangan terima beres aja gitu e, paling enggak yuk sama-sama kan orang tua yang milih e, lembaga gitu ya di mana gitu misalnya untuk Uh, nyekolahin anak gitu intinya prosesnya juga harus bareng-bareng gak bisa hmm. itu tugas guru aja gak bisa itu tugas orang tua aja artinya lebih ada komunikasi gitu lah yang hmm. intens sama pihak sekolah jadi orang tua maunya apa itu terbuka disampaikan ke sekolah dan sekolah pun juga punya metode apa disampaikan ke orang tua jadi uh, antara tadi yang gue jelasin dari segi tiga emas tadi hmm. uh, apa orang tua guru dan siswa itu sejalan gitu. Yeah, jadi istilahnya yeah. Nggak ada lagi nih yang musiman waktu pas pengambilan rapot. ah gimana sih nggak jelek kok nih kurang kok? Mak kamu sering ngobrol sering ini? Jadi nggak ada tuntutan-tuntutan seperti itu lagi. Next ya di zaman apa? Di zaman nanti itu mungkin 5 atau 10 tahun yang akan datang lagi itu udah bukan masalah peringkat ke berapanya Sekarang kita yang di nilai itu kan soft skill ya. Kita yeah, bisa skill, apa? Betul. Kita bisa bergaul apa enggak gitu tuh mm -hmm. modalnya itu. Jadi modalitas untuk itu. Kita sebelum terus siap gitu karena revolusi industri 5.0 titik itu nggak bisa yang apa cuman kita diem diem nih nunggu diajak atau hmm. pasif pasif aja malah kita yang uh, apa mencari sendiri gitu informasi hmm, apa betul. yang kita butuhin, dan gue butuh apa nih untuk belajar tuh harus kemana apalagi sumber belajar ini kok udah banyak gitu nggak hanya di ruang kelas nggak hanya yeah. dari buku cetak lebih ke apa pengalaman orang lain itu iya, kita bisa belajar betul. terus dari apa sih namanya situs-situs e, mungkin dari kampus-kampus atau dari sekolah-sekolah lain itu juga bisa saling belajar itu juga jadi pertukaran informasi itulah yang kita manfaatkan biar kita juga nggak ketinggalan zaman lah gitu hmm, gue setuju setuju ya karena apa maksudnya gitu jangan konteksnya hmm. bahwa oh ini sekolah A nih bagus nih Dibandingkan sekolah bi, anak gue masukin sekolah ah, yeah. jadi biar -biar lebih bagus gitu. Sekarang gue tanya, lu datang ke dokter, pernah nggak dokter selalu bilang, nih minum ini, pasti sembuh. Uh, enggak. Ada, gak? Gak gak gak ada, pernah, ada pastinya Lu berobat, ketemu dokter, nih minum obatnya tiga kali sehari, mudah-mudahan oh, oh, cepet bantu. sembuh. Iya <laughs> kan? Artinya apa? Kita berobat pun belum tentu kita sembuh gitu. Artinya lu mau masukin anak lu dimanapun itu juga belum tentu menjadi hal seperti itu kan kembali lagi ke tumbuh kembang psikologi M anak M seperti M apa kan M gitu faktor lingkungan juga ini membantu juga, sama kayak gue waktu itu sempat membaca sebuah artikel jadi di Amerika Serikat mm -hmm. itu ada siswa lulusan terbaik <tuh> ya, dan lulusan terbaik bener, -bener lulusan mm -hmm. terbaik dan saat dia berpidato dia bingung, oh, bingung. intinya isi pidatonya bahwa dia selalu belajar, belajar dan belajar sampai dia tidak pernah bermain dengan temannya untuk mengejar nilai saat dia nilai bagus teman-temannya itu dia punya bermain dengan satu sama lain punya ini lingkungan sendiri punya ikut bilang punya shelternya sendiri mereka bermain dia tidak sama sekali karena dia pulang sekolah dia les, dia pulang sekolah, dia belajar dia tidak ada kesempatan untuk bermain di masa intro uh, apa sih namanya intro uh, doktrinasinya dia belajar belajar belajar itu saat dia lulus dia mempunyai ketakutan mm -hmm. nilai dia bagus tapi dia tidak punya pengetahuan umum sama sekali di lingkungan luar mm -hmm. jadi uh, isi pidatonya intinya tuh ya dia pengen memutus bahwa lu nggak selamanya harus belajar seperti ini mm -hmm lu juga harus belajar punya pengetahuan umum gitu ntar gua kasih linknya <laughs> oke, okay, jadi kayak bakal panjang nih kalau dibulaskan <laughs> kayaknya makin-makin seru nih <laughs> nggak, A, Ya doang. ngelakuin enggak, ya tertarik aja sih gitu maksudnya tertarik-tertarik hmm. gitu gua juga gak tahu sejak kapan gua tertarik dengan <laughs> <laughs> karena gue yeah. sendiri pun jujur, gue sendiri pun ngalamin gua sendiri pun ngalamin di saat gua kuliah, awal pertama kuliah itu adalah perpikiran gua Gue bisa lulus cepat. Gue bisa lulus cepet, gue dengan nilai, peringkat yang bagus, semester 1, semester 2, ternyata gue salah. Yeah. <laughs> <laughs> gue harus punya hard skill, seperti yang nggak bilang gue harus punya soft skill dengan apa kepala pikir sendiri. Akhirnya gue mencoba ikut variasi, gue mencari satu satu satu satu satu, satu. teman yang sampai akhirnya gue juga bisa kenal sama lu, bisa sharing mm -hmm. seperti ini, ya yeah. artinya apa? Coba artinya apa kita mencoba untuk bergaul dengan siapapun karena apa efeknya itu kan nanti uh, setelah kita lulus itu lu punya temen nggak iya betul jangan <laughs> ya, sampai gak, istilahnya gitu. kita udah lulus terus kita berjalan sendiri nih nah, Oh, nggak ada yang nemenin gue atau nggak ada yang ada apa nggak ada temen-temen yang dari mana-mana nih gitu jangan eh, sampai begitu kan lu pernah <laughs> ada yang nemenin emang kagak pernah mau main nyapa aja kagak ya, kan ibaratnya iya. gitu betul. Makanya kan uh, banyak yang konten-konten ada istilah kayak gini Anak-anak uh, yang sering duduk di belakang ternyata lebih sukses daripada yang di depan ya, <laughs> Tapi faktornya memang bukan berarti uh, kalau kita di luar konteks itu emang rezekinya dia bukan? Tapi yang di depan ini biasanya kan emang mayoritas anak-anak pintar. -anak Iya kan Ya cuma bergulat dengan dunia seperti itu, seperti itu, seperti itu, keperpus, kayak apa namanya oh. Biasanya yang bocah-bocah bandel ini kan temennya banyak, <laughs> lingkungannya <laughs> luas gitu Iya, iya pergaulannya banyak, nah. Nah, kan. dan bahkan lebih populer mungkin ya Lebih populer, lebih temen gampang sama guru <laughs> Iya, dan pokoknya <laughs> <karena> biasanya mentalnya <laughs> itu lebih kegembeleng yang ini Karena mereka saking bandelnya, mereka tahu pemerintah iya, umum seperti apa Di saat mereka bekerja jadi apapun, mentalnya udah siap Konteksnya adalah kayak gini. Gitu. Waktu pas gue lulus, gue berpikiran bahwa, oh gue s 1 gue bisa kerja enak, yeah. ternyata mau ngomong salah, dunia yeah. industri itu gak semudah apa yang gue pikirkan, yeah, betul. kecuali satu, siapa orang dalamnya <laughs> pentingnya koneksi itu ada itu. Iya, mau mau kerja di mana pun yang... itu siapa orang hmm. dalamnya gitu. seakrab apa lu dengan si orang hmm. dalam ini? Ya. Begitu Iya uh, jadi walaupun istilahnya cuma homeschooling gitu, ya programnya kayaknya cuma pengembangan minat bakat doang gitu. Hmm. tinggal apa? E, psikologis doang sebenarnya enggak jadi. Kan, maksudnya itu kan kita sebagai pengelola ya, terutama di bagian akademik hmm. yang bikin jadwal itu kan kita juga bisa kayak melatih mereka berorganisasi, kayak hmm. misalnya bikin forum aja, misalnya kayak forum komunikasi siswa, misalnya forum kelas 7 misalnya atau forum kelas 10 gitu. Jadi, di melalui forum-forum inilah kan mereka di coaching ya, sama tutornya gitu atau sama gurunya itu untuk apa biasanya untuk persiapan kuliah ya, mau kuliah hmm. di PTN atau PTS kan sama aja lah intinya kan Jadi di melalui forum ini tuh bener-bener kita kita kan bisa tuh menjalipkan ya kan untuk organisasi ini gimana walaupun di sekolah formal kan punya osis, yeah, homeschooling. homeschooling kita bikin aja forum komunikasi siswa misalnya per tema sekarang nih kayak misalnya kan sekarang temanya homeschooling di ya, podcast ini. Misalnya dari mereka-mereka itu, bikin aja bagaimana memanage waktu gitu Nah itu kan kita bisa kayak menghadirkan pembicara atau narasum itu dari alumni-alumni siswa sekolah itu yeah. Atau dari, uh, mungkin dari selebgram terkenal mungkin juga bisa sih di-hire yang punya manajemen waktunya bagus gitu Jadi memotivasi para siswa-siswa ini untuk mereka juga punya masa depan Walaupun homeschooling, mereka juga punya masa depan loh Mereka juga mau kuliah, mereka juga mau kerja, atau mungkin kan nggak menutup kemungkinan namanya rezeki mungkin mereka jadi wira usahawan, ya, ya kan? Ya, mungkin dapat scholarship di luar negeri, itu malah lebih bagus, gitu. Pengalaman gue udah uh, apa sih namanya membimbing siswa gue itu terutama yang lulus SMA tuh, atau pakai C, gitu kan mereka kebanyakan yang di nih selama pembelajaran sekolah tuh TI sama bahasa Inggris sih sama eksaknya nah, itu mereka kebanyakan hmm. tuh ngincar scholarshipnya itu di luar dan Alhamdulillah sih 1 sampai 5 orang ada aja setiap tahunnya yang lolos gitu ya intinya kan semua tergantung gimana usaha anaknya gitu kalau emang fasilitasnya bagus, fasilitasnya mendukung kalau anaknya nggak ada apa namanya gak gak ada, minat ada usaha sendiri segini, atau nggak ada minat sama aja nonsense gitu, cuma iya. gimana caranya menungguin semangat ini atau menumbuhkan uh, inisiatif ya itu iya. melalui forum komunikasi ini gitu mm. itu sih paling homeschooling itu jadikan mereka setelah lulus dari sekolah itu masuk kampus atau masuk ke dunia kerja atau dunia profesional mereka so sudah do. siap mm. ketemu sama orang gitu dan nggak takut takut lagi nih kebanyakan kan para takut nih mau ketemu orang, dia gitu. malu nih gue gue biasa ngomong di depan umum gue gak biasa Ketemu sama teman-teman yang seumuran nih, gue, hmm. ah, lain-lain lah. sana itu yang coba kita ngasih ruang untuk mereka gitu. Ayo, kamu harus coba, kamu harus bisa gitu. Uh, teman-teman kamu bisa, kamu harus lebih bisa dari mereka gitu. Artinya bukan kita membandingkan kemampuan ya, yeah. satu dengan yang lainnya, minimal mendorong anak itu untuk trial and error gitu. Gue harus coba dulu tanpa takut salah, karena kan emang gak, gak ada yang nyalain sih sebenarnya. <laughs> gitu, tambahannya sih informasi dari homeschooling itu bisa lewat forum komunikasi siswa, atau misalnya uh, hobinya di olahraga, bikin aja kayak, apa sih namanya, komunitas basket misalnya ya, komunitas itu. futsal, kan dari sekolah mana-mana aja kan ada atau sekarang kan di apa di kantor-kantor kedutaan tuh, kantor-kantor kedutaan besar negara-negara yang ada di Jakarta itu kan suka nyediain kayak webinar gratis terus ke ah, iya, perpustakaan ya. itu kenapa nggak kita manfaatin dan itu hmm. tuh kadang gratis ada juga yang dapat member, ada juga yang bayar kursus bahasa gitu, itu iya. kan tantangan global kan, ini kenapa nggak gitu. kita coba yuk gitu, gitu. ikut yang gitu. ini gitu. gitu, jadi jangan tiap hari main handphone aja di kamar <tuk> tapi nggak tahu pengen ditonton kan kita jalan jalan keluar <tuk> drakor <tuk> <tuk> <tuk> limino, baru tahu ya limino doang. Aduh limino. <tuk> -so, itu kan berarti salah satu yang tadi <tuk> yang kalau cerita itu kan berarti <tuk> salah satu cara untuk menumbuhkan kebiasaan kebiasaan baik <tuk> di Iya kebiasaan kebiasaan, di kebiasaan, kebiasaan baik. Itu. Iya, iya benar sih gitu. Tapi kalau dari sudut pandang lu tentang moral value generasi saat ini itu apa sih? Ya, moral values-nya itu ke generasi saat ini. Ya, ya, walaupun kita tahu banyak hal gitu, hmm. saat ini besok atau rusak kita tolong nih untuk attitude tuh nomor satu ya, karena untuk attitude nih masalahnya apa ya? agak agak ngeri-ngeri sedep ya, ngeri-ngeri ya? sedep ngeri, -ngeri sedepnya <laughs> apa ya? ya? Karena kita, karena dengan attitude itu kita bisa diterima di lingkungan, betul, di mana aja, di teman sepermainan hmm. ya kan? Di apa sih namanya tuh? Di lingkaran sosial kayak tadi, misalnya kita ke komunitas-komunitas apa itu kan model pertamanya cuma attitude gitu ya. Mulai zaman sekarang. Ya kita sih nggak hanya ngebicarain siapa-siapa di belakang gitu ya, atau yeah, di depan sini ya. Itu. Kita lebih ke, ke gue lebih mau, mau tuh ngajak ke, air dong kita bareng-bareng nih. Refleksi apa yang bisa kita benahi mulai dari sekarang gitu. Yeah. Itu sih, attitude itu yang utama gitu. Setelah attitude, baru ilmu, ya ya mungkin ada pelah di atas segalanya. Ya yeah, pasti itu. <laughs> itu, mau keyakinannya apapun ya dari mana asalmu gitu, pasti attitude itu nomor satu, itu yeah. aja. Kebiasaannya kan, Kebiasaan. udah punya ilmu, <laughs> ya, bener, tinggi, rasa bener, nah tinggi, etitutnya lupa gitu, kehilangan, uh -huh. tak apalah gitu. Iya, Padahal iya. itu nomor satu memang itu Orang itu kan melihat itu hmm, dari iya. awal mungkin satu dari penampilan, iya, penampil. penampilannya, uh, oh iya penampilannya rapi nih, yaudah, terus, yaudah, bagus, yaudah, ya udah terus ya attitude-nya bagus, ya sudah gitu. Hmm, urusan pintar nomor belakang biasanya. Kalau udah kayak gitu jujur aja, kepintarannya itu nomor belakang karena apa? Orang yang attitude-nya bagus itu biasanya bisa diajak kerja sama. iya hmm, yeah. Orang yang attitude-nya jelek mayoritas, mohon maaf, itu rata-rata terus sih. biar Iya, barbar-barbar itu. Enggak barbar-barbar gitu. Harusnya gue juga dulu masuk homeschooling ya, kan gue pemalu, pendiam gitu. Iya, yeah, sama sebenarnya homeschooling itu gue kenapa enggak dari zaman kita gitu ya. Yeah, Kalau ada kan gue gitu. udah milih nih hmm. pada saat itu gitu kan. <laughs> Ah, tapi, ya udah, hmm. uh, uh. tapi kalau gue masuk homeschooling, masa uh. muda gue gak nggak ini sih, gak berwarna gitu, gak berwarna, gak berwarna. Gak berwarna ketemu kameramen gue, gue gak bakalan berwarna, gak <laughs> ketemu <laughs> dia. <laughs> ketemu kameramen berwarna, gak bakalan gitu gak bakalan berwarna, gak bakalan mungkin gak attitude ya, yang harus uh. kita benahi bareng-bareng gitu mungkin Duh. yang bisa kita Uh, mulai dari diri kita, yaitu misalnya kayak sopan Santun Kita lebih memperhatikan dengan siapa kita bicara hmm. Dari yang muda hmm. ketemu yang tua ini gimana sih? Atau dari yang tua mungkin ke yang lebih muda itu gimana? Nah, ini ini gue selalu, yang gue tekan ini, hmm. ini, ini nih Ke, misalnya ke anak diri gue gitu kan Lu hmm. harus peter apapun kamu, sebanyak apapun uang kamu gitu Kamu gak ada itu, itu sense gak ada apa-apanya ah, Betul itu, itu aja sih, jadi apa ya Uh, belajarnya itu gak usah kejauhan dulu Pertama dari etitut gitu. dulu, terus lebih disiplin waktu Tantangannya yeah. disiplin yeah, Orang kalau udah ada etitut, ada etikanya kan enak Iya gitu. yeah, betul Dan sembarangan gitu Kayak <laughs> misalnya ngerasa dirinya hebat, ngerasa dirinya pintar, merendahkan orang lain gitu. Biasanya orang yang kayak gini itu yang agak yeah. susah bersikap di lingkungan, susah gitu yeah, yeah. Mau kita salahin banyak sih memang kalau untuk berbicara itu emang kadang susah Susahnya gini gitu. e, Kalau mungkin kita ngelihat dari segi psikologinya Oh mungkin ini masih bisa dibenahi Tapi kalau dari segi orang lain, masyarakat itu Orang kayak gitu emang gak usah dimaklumin Emang dasarnya ayo gitu Mesti gitu kan Nah Kayak misalnya untuk faktor-faktor e, misalnya e, Cara fak, e, Salah satu faktor cara lu untuk menumbuhkan rasa peduli terhadap lingkungan itu ke murid-murid itu itu seperti gimana sih? Sebenarnya rasa peduli itu simpel aja sih, maksudnya uh, setelah kita ketemu sama orang ya kita lebih ke say hello gitu, menyapa gitu. Terus kalau ada yang kenapa-kenapa yang membutuhkan bantuan ya kita sigap gitu mau membantuin Terus kepekan lingkungan itu kan juga tergantung gimana kitanya sih ya yeah. Kitanya uh, emang mau mendekatkan diri ke masyarakat atau ke orang atau emang pengen menjauh di dasarnya, itu aja dulu jadi gitu, kalau memang dasarnya anaknya senang bergaul, bisa kemana aja, yaitu lebih lebih bagus gitu. Cuma tetap kontrol juga ya namanya lagi usia-usia sekolah ini kan sebenarnya masa-masa pengenalan lingkungan dia nih. lingkungan warga ada ayah ibu ya kan, baru lingkungan sekitar. Nah, ini lingkungan sekitar ini yang kadang-kadang kan juga banyak yang gak ramah juga gitu sama anak-anak gitu. Ya, nah ini benar. lebih banyak peran lagi-lagi untuk peran orang tua sih pengawasannya lebih gimana gitu, yang lebih membebaskan tapi nggak mengekang juga hmm. yang lebih ke memerdekakan sih artinya percaya satu sama lain gitu bahwa anakku punya potensi gitu, terus Betul. Uh, orang tua juga bisa bisa memegang janjinya gitu hmm. misalnya, apa ya, ya simpel aja sih gitu, bener dulu sih, mungkin fondasi di keluarga harus dikuatin harus dikuatin nih. gitu, bahwa hmm. kepercayaan itu memang dibutuhkan gitu, yeah. seorang anak itu Ya, jadi kalau siapa, ya. orang tuanya sudah memberikan fondasi, udah kita berikan kepercayaan ke anak. Hmm. Gitu. Biasanya anak juga akan berpikir untuk melakukan sesuatu. Iya. Gitu. akan Berpikir ya. dan biasanya anak akan lebih kayak, aduh, nah, kayaknya nggak mungkin sih melakukan kayak gini gitu. Nanti apa laporan pun sama orang tua, apa gimana. Jadi udah ada tanggung jawab sendiri gitu. Nah makanya selain itu kan namanya masuknya di pola asuh ya sebenarnya. Iya, nah, di apa gue juga aktif di Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga Kota Tangerang Selatan. Jadi gue lebih banyak mengedukasi itu ke apa khususnya ke ibu-ibu, ke orang tua bahkan ke anak juga tentang bahaya digital, tentang sehat digital untuk anak gimana terus pola pengasuhan yang positif gimana, terus kita bagaimana caranya itu menumbuhkan Keterikatan batin gitu, antara orang tua sama anak tuh harus ada bondingnya lah. Gitu, hmm, nah ini makanya di Kuspaga ini banyak banget deh pembelajarannya. Gitu mungkin dia episode selanjutnya. Kali ya. kita, <tuh> boleh, boleh. Tentang ini kita mau ngomong tentang apa? Pasti pasti tentang apa? Pasti tentang juga Pasti juga apa? Pasti tentang apa? Pasti tentang apa? Pasti tentang apa? Pasti tentang apa? Pasti tentang apa? Pasti tentang apa? Pasti tentang apa? Pasti tentang apa? Mas, nih dengerin, nggak boleh nih narkoba. Iya, <kutuk> yeah? kan dia cuma beritahu nggak boleh narkoba, soalnya bahayanya oh. seperti ya, ini. Terkadang kan nih. orang itu hanya melarang. Eh itu nggak boleh, tapi tidak memberikan suatu alasan, ya, tidak memberikannya. Iya, ya... ya, ya, ya. ya, ya. ya. ya. nih sebabnya seperti apa nih kalau jadi gini nanti akibatnya hmm. seperti ini gitu. Akhirnya apa si anak timbul rasa penasaran. Rasa penasaran akhirnya gak, gak terkontrol. Kan rasa penasaran itu, nah ini betul, betul. itu yang kita hindarin sama-sama nih, temen-temen. Mungkin kita lebih banyak, apa ya, eh, lebih banyak pedulinya deh sama lingkungan gitu. Mm -hmm. <laughs> kita juga harus peka lah, minimal gitu. jangan udah peka dong, gitu kan? Banyak bahaya di sekitar kita, kita harus ngapain yeah. dan apa gitu. Mulai dari diri kita, dari keluarga kita, anak-anak kita, ponakan semua itu harus kita jaga. Nah. Makanya keluarga ini kan pondasinya itu penting banget gitu, termasuk urusan nanti pemilihan sekolah dong, bahkan pemilihan kampus kan juga kadang, hmm. eh, apa sih banyak peran orang tua juga, ya, nah kan itu, apalagi kan maraknya bullying juga kan ya bullying, terus kekerasan fisik, kekerasan verbal juga, nah itu betul. kan itu tugasnya puspa gatu untuk mencegah gitu, mensosialisasikan di masyarakat masyarakat itu apa sih yang harus kita ini yang harus kita lakukan gitu sebagai orang biasa misalnya yang gak ada latar belakang psikolog, gak ada latar belakang guru misalnya siapa aja tuh boleh jadi inisiator mm -hmm. lah misalnya mm -hmm. yang apa sih namanya kita lebih peduli lagi gitu sama lingkungan mm -hmm. nah, mm -hmm. apabila udah terjadi tindak kekerasan amit-amit gitu ya mm -hmm. <laughs> udah terjadi itu uh, tempatnya bukan di puspaga lagi tapi Lori di tempatnya di UPTD P2TP2A di Kelurahan Prabowo Buntu jadi misalnya uh, di sekitar kita nih uh, namun kayak ada terjadinya KDRT misalkan hmm. di rumah kita bingung mau lapor siapa kan nggak mungkin lapor ke aparat yang berwajib ya kan tinggal telepon aja ke UPTD p 2 tp 2 a kalau misalnya malu nih pengen datang bisa kita jemput kok di mana lokasinya tiba bisa tanya-tanya yeah. sama gue juga bisa betul, <laughs> betul. kita bantu betul. Betul. Itu, itu aja sih jadi buat teman <laughs> yang mau banyak pertanyaan atau apapun <laughs> boleh boleh boleh banget, udah belajar Komen di ya. Youtube boleh DM ke IG gua pun juga langsung juga boleh Boleh banget. Nanti gua sambungkan gitu Nanti juga link IG dia gue cantumin kok, tenang aja gitu Jadi mungkin uh, ini kan suatu edukasi nih buat masyarakat gak semuanya orang tahu gitu iya. walaupun channel gue juga sebenarnya nggak terlalu besar. Kapan iya, <laughs> nah, iya, doang mulai dari hal kecil iya, gua ya. Tapi ya, setidaknya gue pengen iya. memberikan sesuatu hal yang masyarakat uh, kepada masyarakat gitu iya. ya karena gue masih membawa tri darma perguruan tinggi iya. ini salah satu pengabdian gue terhadap masyarakat iya, sih. <laughs> dengan cara seperti ini edukasi ya. Iya, iya pendidikan sudah pelatihan sudah sekarang pengabdian kepada Pelabian masyarakat luar biasa. <laughs> so pintar aja gue emang <laughs> karena gue ngobrolnya sama guru biasa gitu ntar kalau ngobrolnya sama yang sebaya mah bikol lagi <laughs> bisa aja dia mas itu ya, gitu. okay, okay. okay. berarti uh, nextnya mungkin nanti kita akan ulas yang masalah dari puspa itu yang masalah karena banyak sekali isu-isu di masyarakat yang beredar seperti itu dari yang mohon maaf ya perjantan seksual. Iya, ini lagi booming banget. Lagi booming banget seksual. <laughs> di musim hujan malah Nah, aja. itu <laughs> makanya terus yang kekerasan dalam hubungan oh, itu juga begitu. Sama mungkin lo semua juga ada yang ngalamin kekerasan dalam pacaran gitu. Nah, ini nih, ini yang banyak-banyak <laughs> banyak kasusnya mungkin di sini yang udah kita tanganin. Alhamdulillahnya sih udah apa namanya udah selesai lah gitu. Udah oh, okay. ada penanganannya dan ini layarannya juga free gitu nggak dipungut biaya mau tanya-tanya juga boleh harus gimana nah? atau mau curhat boleh. Mm -hmm. Curhat <laughs> dong. Curhat <laughs> dong. <laughs> <laughs> Beda deh. <laughs> oh, iya, iya. okay. Beda oh, iya, oh, oh, gitu iya gitu. Oke. Tapi dipersusin panjang nih kayaknya. Iya, iya, iya, iya. mau <laughs> panjang. Makanya tapi uh, gua dulu sampai di sini jadi biar nanti uh, untuk nextnya pembahasan yang itu bisa lebih intens oh. gitu. Karena tadi kita pembahasannya kan hanya masalah intens untuk homeschooling gitu jadi mm. untuk yang lainnya mungkin next nanti gue akan bikin videonya lagi sama uh, ibu tika mbak tika mbak tika aja mbak teteh -tete tika kakak atau siapapun seseru gitu <laughs> Ayo. jadi uh, biar lebih mendalam biar lebih tersampaikanlah ke masyarakat umum bahwa oh ini seperti ini edukasinya gitu jadi uh, sesuatu hal itu masalah edukasi itu coba di Cerna lagi, jangan pernah uh, meremehkan sesuatu hal yang uh, sebenarnya terlihat kecil tapi itu sebuah yang, hal yang fatal gitu. Fatal. Jangan, uh. jangan jangan sampai diremehkan uh. hal seperti itu. Nah, untuk nextnya, gue bikin video lagi. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan komen karena kita akan tetap memberikan wawasan yang edukasi, motivasi, dan inspirasi. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.